Kalau mereka lecet, ini biasa yang saya dapat baru Ini ada arah lainnya di mana? Terus keuntungan luka Menurut Anda tidak jangan apa? Luka blaming. Luka bakar atau luka terbuka? Luka atau luka terbuka? Berarti bukan lupa mayat kan? Tidak mungkin lupa mayat Tidak mungkin Selama ini adalah foto yang kemarin saya berikan Kepada saksi ahli Foto atas nama Siapa? Ini diperiksa suara ini berarti bukti. Luka, luka bakar. Coba bisa merungkap bakar atau luka cek bukan kalau bayangan. Anda lihat kan? Tok nah. Ini adalah foto Saudara Safir. Ini bukti kalau bisik saya benar. Bukan pemusnahan. Rupsi hakim. Tolong di yang mulia Rupsi hakim. Saksi hakim mengatakan mulia. Tolong dicatat, tadi saya hanya apa menjebak Anda? Saya bilang, saya jebak Anda itu. Dan Anda terjebak Dengan dengan dengan, dengan pertanyaan saya. Oh. makanya kan hadir, udah bilang. Hati pala lebih dari pengacaranya. Tadi saudaraku Ya terkait ini video di mana detik-detik Habib Barg Bismit menjobak Ya kata-kata saksi dari JPU Jadi di sini sangat cerdas Ini yang saya herangkan Kalau tidak salah kasus KM50 ini sudah selesai dengan dibebaskannya sampel pelaku, Ini kayaknya udah selesai ya. Sipontakan saya. Namun. Kenapa ini kasus muncul lagi di sidang Habib Bahar Bishmit. Akhirnya muncul lagi yang baru ini. Ini. Padahal, kalau tidak salah Habib Barby Smith, ini kan kasusnya masalah apa, berita bohong kak, atau berita hoax kak, itu. Kenapa yang akhirnya ini terus dipiralkan kami 50? Saya bingung kan. Bisa jadi apakah ini jalannya Jalannya menyelesaikan suatu masalah Apakah memang ini Hendak Allah Karena manusia sudah berusaha menyelesaikan Tapi ini muncul muncul muncul terus Akhirnya ini terus tergulir tanda tanya Terkait masalah KM50 Sampai sekarang Analita tanya besar bagi saya kawan. Kalau secara logika Kak peristiwa km BPM 50 meninggalnya Nam Suhada ini yang saya tahu sudah selesai. Tapi ternyata ini muncul lagi pada sidang Habib bin Smith. Dan saya ikuti beberapa video sidangnya Habib Barbi Smith ya. Saya akui nah, Cerdas Apa yang keluar dari Mulutnya itu Yang diucapkan lewat Mulutnya Terkadang Orang tidak menyangka apa yang akan Keluar dan jawaban-jawabannya Semuanya mungkin karena ya itulah kelebihan diantara kelebihan yang dimiliki Habib Barbi Smith ya ibaratnya ibarat kata serba tahu apapun pertanyaannya dijawabnya saya pribadi mendoakan tetap mendoakan Habib Barbi Smith mendoakan saksi tadi mendoakan Pak Hakim yang mulia dan seluruhnya Agar senantiasa diberikan kesehatan keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimerahkan rezekinya. Satu pesan saya kawan, dan ini pun pesan ini saya juga dapat. Ya. Dan ulama, jika suatu waktu atau suatu kelak, atau menemukan, dan meyakini menemukan sosok orang dan meyakini orang tersebut adalah keturunan Rasulullah S.A.W ya, ikutilah apa yang disampaikannya dan jika engkau tidak sanggup mengikutinya cukup didengar dan diam kalau belum paham ditanyakan yang penting kawan hindari membenci menghina keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya intinya jika engkau tidak senang tidak suka oleh ucapan maupun tingkah laku tingkah laku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menghinanya kawan. Tidak perlu membuka aibnya. Tidak perlu membuncinya. Tidak sanggup ikuti. Jangan ikuti. Doakan. Ini sangat bijak sang ulama kita yang pernah ngomong ini. Ya. Kalau tidak salah itu ulama kita yang ngomong ini. Tuanku bajang. Jadi disatuenggalasana sana. syarat beliau. Ya. Karena mereka para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak meminta untuk terlahir sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dan para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak meminta untuk dihormati dihargai tidak. Mayoritas di antara keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan isi Al-Quran atau Firman Allah, hanya menyampaikan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zamannya. Apa yang pernah diucapkan Rasulullah hanya menyampaikan, Jikapun keluar dari Al-Quran dan hadis, ucapan-ucapan dan tingkah laku keturunan di antara keturunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kalau itu masih tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak ada salahnya diikuti." namun jika bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis tidak perlu diikuti tidak perlu diingat tidak ada manusia terlahir sebagai manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi yang Muslim bagi kita semuanya selainnya pasti punya kekurangan, pasti punya kekurangan. Dan satu hal lagi, belum saya temukan di antara keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta didewakan, belum saya temukan itu. Entah di tempat lain, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas kita doakan bulianya. orang keturunan Nabi agar senantiasa bisa membawa umat, bisa mengajari umat dengan contoh dan suri tauladan. demikian kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat semuanya. Mereka, Enkari, minta mati.